Saya punya satu pertanyaan lagi, tapi saya kira sebaiknya saya simpan saja, karena ini wajah-wajahnya kok perlu rasa ingin tahu dan pertanyaan. Semoga saya benar. Apalagi sekarang sudah jam setengah lima, kita mungkin punya waktu sampai jam lima lewat final belas, jadi kayak dalam tuntut Maghrib 40 menit, untuk mungkin saya mulai ingin membuka sesi untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Bisa pertanyaan? Bisa juga misalnya menghubungkan praktiknya sendiri, tapi juga e, mencoba men, apa, menciptakan pantulan gitu ya sama karya teman-teman dan karya kuratorial maupun karya visualnya e, bisa kritik, bisa dan bisa e, pendapat saja atau memang juga yang pertanyaan. E, saya persilahkan langsung saja e, kepada para peserta diskusi di sini, apakah ada yang sudah siap dengan pertanyaan? Mungkin ada banyak sekali, saya kira hal-hal yang... uh banyak, ada dua, dua... Uh, mungkin dua dulu kali ya. Uh, karena nanti direkam, mungkin saya ingin memperkenalkan untuk uh, memperkenalkan dirinya. Ini nyampe ya, Mas Bro. Oh ya, ini kamu oh, iya. bener -bener tolong nganterin dirinya ya. Terima kasih. Dua ada di sini dan di sana, silahkan memperkenalkan diri. Dan Sini tuh. pertanyaannya, ini yang yang tanya dapat bonus apa ya mas Gue <laughs> teh manisnya <laughs> boleh ngambil dua kali. <laughs> ya silakan. Ya, uh, Pernah kan nama saya Indah, uh, terus terus saja. Saya tadi sempat dengar yang Mas Ferdi tadi sempat atau Mbak Inta tadi mengatakan uh, bahwa ada tantangan karya abstrak itu ada diberi seperti kayak benar-benar sastra atau apa tadi drama ya, hmm. ada, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit apa apakah maksudnya sastra sebagai uh, seperti kayak oh kata-katanya yang nantinya akan diinterpretasikan secara personal yang berkaitan dengan mungkin memori yang mas Fati sendiri atau atau mungkin maaf saya lupa jadi <tuh> <tuh> ini ya, ya, ya, juga atau uh, sastra itu lebih ke sastranya ini kayak kalau misalnya dulu pernah baca bukunya Pak Gunawan yang dia jelasin kalau eh kayak di awan yang ada ke kamar itu itu dia dia sebagai sebuah untuk eh uh, yang kayak oh ini uh, suasana modern yang terkotak-kotak Jadi modernitas itu sudah terungkap. Nah, apakah hampir sama modelnya pendekatan yang dengan seperti itu bahwa yang dikatakan di Sasa itu akan diisi di alami apa ya? Uh, diperli apa di jembatan kan dengan apa yang jadi sekarang atau lebih ke yang pertama tadi oh kata-katanya di uh, interpretasi di sendiri terkait dengan personalitas tadi semoga pertanyaan saya nggak terlalu kemana-mana Mas siapa tadi maaf? Kendra. Mas Hendra ya, Terima kasih ya. Makasih banyak Mas Hendra, kita mulai dari satu pertanyaan ini dulu Uh, ya Mbak, nanti lanjut lagi ya um, Ini saya kira menarik sekali Karena kita kemudian juga bisa bicara Tidak hanya di bidang seni rupa Tapi Perti sendiri Misalnya dalam kolaborasinya Dengan Mas Jonet kan Kemudian terhubung dengan teater dan seni pertunjukan Lalu Mas Hendra mencoba juga Membuka ruang untuk mendiskusikan ini Dalam konteks ketika dia berrelasi Dengan sastra gitu ya Atau bahkan kalau mau di Abstrakkan lagi itu Bilansi hubungan antara visual dan teks Tadi Mutiara juga sempat bilang peran teks itu apa nih? Ya kan, yang untuk memantik, tapi bisa dielaborasi lebih jauh Saya ingin dengar dari Febri dulu Gimana nih, bisa diperjelas, dielaborasi lagi nggak? Soal hubungan eksplorasi karyamu dengan si naskah Naskahnya ini bisa disebut sebagai naskah, realis nggak mas? Atau nggak? Tepat juga ya? Si Lembo ini Saya bertanya pada Jonat Surya Nopo Dia naskah apa sih sebenarnya? Nanti Ferdi bisa juga tapi kamu masak realis? Bisa juga sih sebetulnya karena ya saya punya kamar realis konsep realis. Hmm, oke okay. terima kasih Mesimun nanti. Orang jarang memasukkan situ. Oke oh, oke. Okay. Okay. Jadi Bimu. waktu Mere? pertama kali ketemu mas Yunet dan dia men-challenge saya gitu. Ini ada askar teater yang kayaknya cocok dengan kehidupanmu yang menderita di New York gitu. Ini <laughs> mirip mirip lah 11 12, 12 gitu. Anggaplah kamu pelayan dan kamu ingin menjadi majikan, orang New York gitu, yang mumpuni gitu. lalu saya e, penyerapannya tuh mulai dari membacanya dulu gitu apa, ceritanya, essence inti sarinya apa sih ternyata saya menemukan satu kata kunci adalah role play seseorang ingin menjadi orang lain gitu misalkan, ini contoh gitu ya saya ingin menjadi seorang kurator ternama seperti Mas Gus gitu ya saya langsung menganggap diri saya, saya seorang kurator, jadi dari situ Ter terpantik kayak udah PD duluan, gitu. saya udah punya level kenyamanan sendiri sebagai salah kurator, padahal saya kosong, gitu nah dari situ saya coba terjemahkan si play lebong sini yang di challenge oleh Mas Yonet dengan elemen-elemen abstrak tadi gitu, misalkan kayak saya tidak pakai uh, representasi kalau merah itu darah, hitam itu kegelapan, gitu, putih itu ruang gitu. enggak. Tapi lebih kepada, setelah saya membaca keseluruhan naskah sastra itu, apa sih yang saya rasakan? Pertama, saya rekam itu dulu, dan kedua, kalau saya balik, saya role play saya jadi yang melihat karya itu nih Di galeri gitu, apa yang akan mereka rasakan gitu? Apakah mereka jadi bingung aja gitu, oh itu bagus, itu gitu atau apa nih, ada sesuatu yang lebih ke-trigger gitu Dari situ dan soal pengkotakan tadi, yang kedua nah, Tentang itu ya, ruang tadi um, Tadi pertanyaannya pengkotakan kotak-kotak makna dalam interpretasi abstrak itu ya mas? Gimana mas, mau dielaborasi lagi? Uh, ke, yang, kedua yang kedua tadi, yang soal pengkotak-kotakan Oh, jadi yang kedua tadi lebih ke uh, op, penanyakan opsi apakah pendekatan yang pertama atau oh. yang kedua Jadi lebih ke mana sih yang ibu didekati Apakah uh, yang kan lebih ke, oh, lewat saya baca, terus apa artinya kata-kata buat saya yang ternyata malah dari manfaat sendiri seperti kayak dia sebagai semuanya, sebagai kayak acting, malah hmm. acting hmm. jadi yang uh, ada jenazahnya itu. Hmm. atau yang uh, yang kedua yang lebih ke, uh, oh, ini situasi uh, karyanya, ini situasinya, ini jadi lebih agak sedikit lebih karya itu diciptakan di waktu mana, di tempat mana, di kuburnya ke tempat, mas, itu ke tempat gitu. hmm, ini. tidak terlalu terhubung dengan naskahnya yeah. gitu, hmm. jadi agak mirip dengan yang pertama itu yang hmm. tadi pertama, tapi juga ada unsur mengaktingkannya, karena ini naskah hmm. e, teater gitu ya ada sedikit unsur mengaktingkan diri gitu mas, tapi saya kurang suka kalau saya dipatok disiplin <st> yang pertama atau kedua atau yang ketiga, mungkin hmm. Sebutan penggunaan di disiplin gitu Mungkin awalnya saya menganggap ini challenge Jadi kesannya, oh ini project commission Ada orang memberikan tugas Oh, saya ber berarti saya berperan seniman yang menerima pesanan Lalu kedua, ketika saya salah baca gitu Oh ini play, yang harus hati-hati kalau Saya salah meninterpretasikannya jadi ketawaan Banyak orang gitu, ya, apa aja nggak hmm. nyambung nah, Yang ketiga dari situ setelah saya paham, oh ini ruang-ruangnya gini gitu saya menjadi orang Indonesia di New York terus saya bawa karya saya di ruang kecil dan kembali lagi ke Indonesia kembali lagi di ruang besar dengan tema yang sama dengan disiplin, apa? disiplin yang sama tadi itu bisa nggak membuat karya yang yang se satu seri itu yang feelnya, moodnya tetap dapet gitu karena itu kan dipajang dalam satu galeri kan kalau, apa, ini kok ada kesamaan, ini ada berapa seniman gitu nah, ya, kan ya. itu yang Terima ya. kasih, uh, ini saya baru tadi didisikin Mas Kus yang menarik nih. tadi Mas Kus tanya ini jadi sebetulnya merekonstruksi atau menafsir teks lebong gitu hmm. Terus kalau tadi saya berpikir juga jangan-jangan ya dua-duanya juga ya Karena ada proses performingnya gitu di starting gitu kan ya, mencoba meng si e, pengalaman role play itu tapi juga ada proses tafsirnya, dimana kamu juga membaca hubunganmu dengan si ruang New York yang baru ini gitu jadi, semuanya terjadi gitu Jadi kalau boleh saya tambahkan itu di Gallery ini sekarang kan ada 25 pisan dan temanya semua beda-beda gitu hampir semuanya hitam putih merah gitu, karena fine yang saya rasakan adalah Si energi tiga warna itu, sedangkan di awal-awal, kok banyak warna lain gitu. Dan ada yang ngantri di atas, ada yang di bawah gitu. Jadi itu lebih kayak penafsiran. Ini dua orang ini menjadi seseorang yang lain itu, dia sedang meraba-naba gitu. Posisiku di ininya ini, di ruang ini, di mana sih gitu. Jadi dia mencari-cari, mencari-cari. Serta akhirnya satu di fase, dimana, oke, okay, aku udah nyaman di sini sudah mulai stick di situ Sampai akhirnya ya Kembali ke naskah teater tadi Finalnya apa gitu Ternyata ada salah satu yang Terbunuh gitu Tapi saya harus Menditik nolkan karya saya itu Si karya sasra itu dan Menjadi karya abstrak yang Lebih tonal gitu Lebih hening gitu itu sih ya, masalah, mas Makasih Makasih Ferdi uh, ini tadi pertanyaan Mas Hendra yang saya perluas juga ya untuk uh, Mutiara dan Mas Gus. Apa sih menurutmu hubungan antara visual dan teks gitu dalam karya abstrak? Kalau uh, teks di saya sebenarnya cukup jadi pemantik ya kalau aku uh, Pemantik yang akhirnya bisa ngasih satu perspektif yang luas gitu Balik lagi ke seperti uh, mungkin kalau saya masih fokus di visualnya, penafsiran visualnya ya, <tuh> penafsiran e, seperti apa? Mungkin kayak satu kata ini bisa diartik, eh, tidak secara bisa diterima. Sama kayak, kayak warna gitu, karena warna pun juga bisa ngasih perspektif yang luas. Misal kita kita lihat itu abu-abu, bisa abu yang kecoklatan atau abu-abu yang kebiru-biruan, mungkin bisa seperti itu berdasarkan mata kita lalu peran teks sendiri juga bisa apa ya mampu menjelaskan sih secara subjeknya ya secara personalnya uh, karena uh, abstrak sendiri ya mas apa masih leburan ya kayak dia hmm. uh, pelaburan pelaburan dan diskusi objek itu mungkin bisa dispesifikasikan melalui teks gitu hmm. Ya, sebagai pemotiv dari gambaran di skripsi bentuknya ya. Mas Kus, silakan mas. Ya. Ya. <coughs> dalam pameran uh, Infinite Illusion itu, saya memberi teks singkat yang antara lain saya mengutip kalimatnya yang Pollock yang dalam buku Vision and Difference. Pertanyaan yang diausulkan dan itu saya menarik dan mungkin juga tertunggang. Apakah menambah jumlah perempuan pada sejarah seni sama dengan memproduksi sejarah seni feminis? Itu pertanyaan yang, yang cukup mengganggu juga. Artinya, apakah dengan memunculkan pameran yang khusus perempuan itu, sebetulnya juga berupaya juga ke depan akan dicatat sebagai bagian dari upaya untuk memproduksi apa, Memproduksi apa pacangan tentang feminisme atau yang berkaitan dengan problem-problem feminis. Itu yang yang juga apa uh, sempat menjadi pertanyaan meskipun mungkin juga tidak dengan serta-merta akan terjawab lewat pameran yang uh, saya kuratori itu ya dengan Mutiara sebagai salah satu perubahnya tapi setidaknya kita akan membaca lebih jauh bagaimana perempuan itu juga memiliki uh, cara berpikir perspektif uh, juga apa dunia dalam pada pribadi-pribadi mereka yang memungkinkan bisa memusulkan problem pengacanaan di segerupa artinya kita sudah banyak, salah satunya kita sudah banyak membincangkan soal mikrokosmos-makrokosmos -kosmos dalam problem sosial teks-teks sosial dan lain-lain tapi ketika mutiara membincangkan hal itu dalam konteks serupa ini sebuah gagasan yang menarik yang mudah-mudahan juga bisa di elaborasi telah oleh apa oleh sosial dan lain lain uh, dengan mengacu pada karya-karya mutiara yang membicarakan soal apa itu apakah itu juga akan nyambung dengan uh, antara visualitas dengan konsep saya kira juga nanti apa uh, orang akan menafsir problem itu artinya pertanyaan dari setiap tadi saya kira akan teruji nanti uh, dalam sekian tahun ke depan apakah juga memang kita juga serta-merta memproduksi wacana tentang apa, dunia feminitas seperti itu, ya. itu Makasih, <laughs> makasih Mas Kus. saya kira ini menarik jadi pantikan pertanyaan soal hubungan antara seni rupa dan sastra Terus Ferdi menjawabnya lewat, yaitu ya pengalaman e, merekonstruksi dan menaksir reborn. E, Mutiara menjawabnya dalam hubungan peran teks judul gitu katakanlah ya dalam karyanya Mas Kus menjawabnya teks dalam pengertian wacana gitu, wacana feminis yang kuratornya sendiri masih me, ini sebagai sebuah proposal ya jadi kan pamerannya proposal untuk diuji oleh orang-orang bukan bukan suatu pernyataan feminis nih belum karena karena tadi kan ingin ingin, ingin minta diuji gitu kan ya ini nanti mungkin ada juga yang mau punya pertanyaan soal itu silahkan sekarang saya ingin lanjut ke silakan kakak siapa um, oh, iya. Pasti uh, saya istri, uh, penikmat dan pengagung seni aja. Tapi sebenarnya saya takut sekali kalau sudah bicara untuk kayak itu Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau komentar atau pertanyaan saya melenceng jauh ya. Tapi alhamdulillah, takut terjawab jauh barusan. Dengan apa? Uh, apa yang sama Mas maskus. Akhirnya ada muncul kata feminisme, feminitas gitu. Uh, yang mau kemudian saya sambung komentar adalah. Akhirnya langsung ya yang saya tangkap apa yang dilakukan oleh Mas Kus sebagai seorang kurator Kalau kemudian terkait dengan terkait apa statement kolok terjadi Ya kalau saya boleh berpendapat saya bisa langsung bicara ya Langsung bisa langsung menjawab ya Entah sadar aku tidak Mas Kus adalah seorang kurator yang feminis gitu Saya Justru kemudian kalau kemudian masuk menyampaikan itu sebagai sebuah komposan, saya kemudian malah akan bertanya lagi gitu, e, apa namanya, bener nggak sih saya ini gitu, e, karena kalau mau pakai perspektif saya ya itu jelas karena itu bagian dari e, perwujudan isu perempuan. Kalau pernah dengar istilah affirmative action karena maskos dari awal sudah memberikan kriteria tadi kan lulusan ini bla bla kemudian perempuan harus perempuan muda bla bla gitu. ada kriteria yang jelas dari awal hmm. ini sebagai wujud dari affirmative action yang ini sangat dekat dengan isu perempuan atau feminisme kemudian nyambung ke mbak Mutiara kalau mbak Mutiara kemudian tadi menyampaikan alif alit gitu. bagi saya jagad alit itu sangat feminin gitu. hmm. isu yang sangat sangat dekat dengan perempuan tentang ketubuhan apalagi sampai detik ini perempuan itu masih ribet sekali dengan tubuhnya tapi tidak lama kemudian yang saya tangkap Mbak putera seperti mengkoreksi ini tidak perempuan saya bicara tentang human manusia jadi saya menangkap semacam ada keraguan dalam tanda kutip bicara tentang isu feminitas, atau ke apakah itu benar? kalau iya, kenapa? Gitu. padahal, ya itu ya kadang-kadang perempuan itu begini sudah diberi ruang pun, ini maspo sudah muncul pun, Mbak Mutiara masih muncul begitu ya, ini, apa udah jadi bicara politik ya, tapi memang begitu lah, tetap ada hubungan antara seni dan politik Oke, makasih Makasih Kak Isti untuk pertanyaannya Ini sebetulnya nyambung sama pertanyaan terakhir yang tadi saya tunda gitu Bagaimana menghubungkan um, praktik-praktik seni Apsak ini dengan wacana-wacana yang lebih luas gitu Nah tadi um, Mas Kus sendiri mencoba menghubungkannya dengan bertanya gitu ya Apakah dia teruji gitu kalau ini sebagai sebuah uh, proposal karya feminis gitu Saya ingin dengar dari Mas Kus dan um, Mutiara kalau tadi ada pertanyaannya ragu atau enggak Kalo ragu juga nggak apa-apa kita cerita Hanya aja gitu ya yang apa itu nggak perlu kemudian jadi ada statement yang harus diakini hmm. semua orang kita eksplorasi bersama gitu soal hubungan antara seni abstrak ini dengan dimensi lain yaitu dimensi gender gitu kemudian dari situ pertanyaan yang baik ini juga ingin saya um, terluas gitu ya ke FFD. dan kebetulan kuratornya ada di sini juga Jonet Turiat Moko. Tadi nanti sudah pakai kata kunci role play gitu. Dan dulu waktu saya ngobrol sedikit-sedikit sama Mas Jonet, ternyata role play ini ada hubungannya dengan konsep performativitas Judith Butler. Nah. Boleh nggak nanti kita kulik sedikit itu kayak apa sih e, konsep performativitas itu ya? E, jadi saya persilakan Mas Gus atau e, Mutiara dulu mau bicara soal pertanyaannya isti. Mutiara dulu nih kayaknya. Terima kasih dari arah pertanyaannya. Kalau ditanya ragu, bagus, sebenarnya enggak sih? Kalau dari saya, uh, mungkin uh, itu nanti lagi, lagi berdasarkan dari perspektif yang Kayak gimana. Jadi, kalau mungkin dikasih pilihan, kamu tuh perempuan ya, kamu feminis ya, atau, ke, atau gimana? Kamu berbicara tentang tubuh atau gimana? Uh, sebenarnya, saya bisa bilang. Sih, mungkin lebih ke equal-nya aja ya Karena dengan saya tanpa harus ngomong untuk Oh aku akhirnya perempuan dan sebagainya Saya e, melindaki A, B, saya berkarya itu juga cukup, sudah cukup apa ya kayak Saya bagian dari salah satu komunitas yang mayoritas laki-laki Itu juga salah satu contoh untuk bahwa ya setara aja gitu Enggak yang e, mendominasi ataupun sebaliknya Saya uh, bahwa sebenarnya bukan hanya, bukan hanya ke itu saja Mungkin oke secara fisik, tapi uh, Saya mau mengeneralkan itu di poin sadar adalah dasar Di sana sih akhirnya uh, di mana semua orang punya kesadaran gitu Kita semua mengalami segala hal yang kecepatan uh, untuk generasi sekarang Dan uh, beberapa Orang yang maksudnya, apa ya kasarannya sambat karna aku, itu ya Enggak uh, hanya perempuan gitu Yang yang yang punya permasalahan diri, yang punya permasalahan tubuhnya Itu tidak hanya perempuan ternyata Ada sisi sudah laki-laki yang menurut saya tuh Oh ternyata ini general gitu Enggak hanya dialami uh, saya secara suci sebagai perempuan gitu uh, Tapi seperti itu, jadi Apakan dengan perannya di uh, peran papa saya juga untuk selalu mengayomi dari, dari jauh dan lain sebagainya Untuk ya bisa menyetarakan peran Mama saya Dan juga papa saya juga nggak mau yang terlalu lulus menitip banget gitu Nah itu yang akhirnya jadi inspirasi saya untuk ini bisa lebih general kok kayak gitu Gitu sih Ya makasih uh, Mutiara tadi Uh, saya kira yang menarik dari jawaban yang Putiara adalah juga kembali lagi ke mikrokosmosnya gitu cerita ya. dari pengalaman keluarganya sendiri gitu ya amatannya yang memang mungkin hal-hal yang mikro-mikro ini ketika kita coba menghubungkan dengan wacana yang ber, eh, besar gitu feminisme gitu kadang-kadang ada rasa uh, mungkin takut terserap oleh wacana yang besar itu sendiri itu si, si narasi kecilnya tapi menarik bahwa ada tegangan itu dan terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya. Uh, Mas Gus mungkin gimana? Tadi dibilang kayak ini affirmative action sebetulnya si uh, apa kameranya Dan tadi kan uh, Mutiara, Mutiara juga sempat mengatakan bahwa dalam dunia seni abstrak dia sendiri merasa ini lingkungan yang wah telah kesemuanya. Uh, bagi Mas Gus sendiri amatannya apa dan apakah kemudian ada statement dengan? Um, apa? apakah ada yang statement tertentu soal menampilkan perupa abstrak perempuan apalagi tadi udah mengutipnya jadi sedang pollock juga sebetulnya sudah mengarah ini tapi ini belum ini kak isti meminta kejelasan saat kata tadi oh ya saya mau mengapresiasinya oh iya ya saya kira benar ya, benar. ya, ya benar. Ada, uh, saya saya akan menjauh lebih jauh secara hanya mengutip sebuah perbincangan ketika pembukaan pameran ada satu teman uh, seniman senior yang berkomentar ketika menya, apa, berkeliling menyajikan karya-karya teman-teman berupa perempuan itu satu kalimat yang saya juga merasa wah ini unik juga ya pertanyaan ini ini karya-karya seniman seniman itu kok cowok banget, ya itu kan kalimat yang udah gender ya, base ya, itu udah, udah memperlihatkan bahwa ya sudah kita tampaknya seni rupa itu dibuahi oleh dunia serupa rupa tampaknya adalah dunia laki-laki dan saya mencoba untuk menolak dengan pameran ini kan? ketika kemudian uh, apa ada kalimat seperti itu kita bisa punya kesimpulan yang juga lebih kaya lagi, bagaimana tampaknya perempuan pun masih belum dianggap Terbukti dari komentar itu visualitas seperti apapun kemudian diarahkan pada cowok banget gitu Itu kalimat yang saya kira gambaran lebih jauh tentang Saya ketahui itu juga cukup menjawab pertanyaan tentang itu enggak? Tentang level action, action itu Tapi saya kira Oke, okay, itu bisa dikatakan sebagai sebuah proposal yang memungkinkan nanti bisa bisa menilai tentang pameran itu dengan kecenderungan karya-karya perempuan yang juga masih dikomentari seperti yang saya sampaikan tadi Itu sahabat, saya terima kasih Ya, oke okay. ya. ini menarik banget nih kan ya, boleh nambahin dikit. Oh tentu boleh, harus malah karena habis ini giliranmu dan Mas tapi cuma singkat aja tadi, menarik banget kan oh bukan, aku yang singkat, kamu panjang cuma mau bridging, bridging, kan ada DJ dulu ngomongin, ngomongin, ngomongin oke, ya udah langsung aja ngomongin, soal ada satu momen, waktu saya di New York saya door to door gitu kan, galeri-galeri di Chelsea nawarin, dan ada satu art dealer yang tertarik gitu dia langsung lihat habis-habis spesialis, cowok, tahun lima puluhan kita ingat begini tahun ini udah saatnya perempuan yang naik mm -hmm. karena patriarki itu ustaw so jadi cowok ngelut sekarang di negara kamu cowok astrap nah, eh, seniman astrap cewek siapa sih? Mm -hmm. saya langsung liat sih, gitu oh iya ya, dan yang paling parah adalah selain seniman astrap perempuan ini di isu di dunia sekarang apakah dia berwarna? apakah dia non kulit putih? Jadi fasialisasi tuh udah makin mengerucut gitu, jadi kayak Kado ini gimana makin susah nih buat saya Gitu Nanti balik lagi, jelas ya Perlahan-lahan Oke, tapi baliknya juga sama kurator yang punya ketertarikan pada gender studies sih. Jadi kan sebenarnya pasti elaborasinya bisa menarik juga ya Saya kira tadi pantikan dari Mutiara dan uh, maskus soal kita jadi bisa bertanya juga sebenarnya apa sih yang dengan cowok banget atau cewek banget jangan, -jangan dalam interpretasi kita pun sudah ada gen selalu gendering gitu kan Dan genderingnya selalu uh, binar gitu Seolah-olah ada esensi bahwa warna ini adalah laki-laki Atau warna ini adalah perempuan Topik ini perempuan banget Restuknya gitu strukturnya itu laki laki Iya kan itu Nah ini sebetulnya bisa kita bongkar bersama ketika kita <tuk> mikirin soal role play. Iya kan gak harus kemudian wow. jadi ini cahaya banget kita banget, tapi si role play itu. Nah bo bolehkah uh, mahasiswa S3 kita yang kuliah program studies mencahkan kami itu, gimana cara memandang itu? Silakan. itu. Oke, ya terima kasih kita. Sebelum menjawab pertanyaan kita, saya terima kasih sekali mas Gus sudah menjalankan ada di sini ya dan semenjak, jadi semenjak mungkin Juli. Uh, saya dan Badi kan workshop awal-awal itu Kami mencari material yang bisa dijadikan referensi untuk melihat apa sih yang sedang terjadi dengan abstrak Terutama kalau saya harus melakukan ini di Jogja karena saya menyiapannya dari jauh Dan materi maskus menurut saya sangat memberi landscape, camera landscape uh, mutakhir ya Apa yang terjadi termasuk dengan seluruh intervensi keterlibatan uh, mutiara dan teman-temannya itu menurut saya sangat penting, sekian dalam Youtube yang sangat bisa diakses pada saat pandemi Dengan pameran yang menurut saya juga volumenya masif Di tempat yang juga mungkin lebih besar, jadi itu menurut saya sangat statement dan barusan dijelaskan itu Jadi e, sekali lagi, sampaikan juga salam saya ke lima teman yang lain yang mungkin nggak sempat hadir dan berkontribusi pada Infinity Jadi ketika saya ingin juga membawa lebons pada diskusi yang khusus soal abstrak, saya membayangkan Memang tiga yang lebih besar, jadi lebih bagus kalau kita punya semacam apa ya, data awal, benchmark yang sepertinya waktu itu diletakkan masuk dan kawan-kawan yang -kawan diintervensi termasuk mutiara. Jadi itu yang sebetulnya sedang kita lakukan sore ini, dan saya senang sekali dengan percakapan dan garis bawah yang kita dapatkan hari ini. Ya. Jadi sekali lagi uh, saya mengapresiasi itu. Lalu yang kedua soal pertanyaan kita pada uh, teks tadi, lebih karena... Oh, ketika saya akan berbelasuk berbelasuk dengan Verdi dengan material abstrak tentu saja ada keberjarakan dari saya karena background saya bukan formal visual artist, ya, jadi saya pasti punya keterbatasan dalam membaca abstrak sebagai material visual formal nah, ketika saya ingin melakukan, mengkuratori pameran pada, dengan material karya-karyanya Verdi Teras, sebetulnya pendekatan apa yang bisa kita sodorkan berbasis juga pada uh, background saya di performance studies nah salah satu yang ingin juga saya tunjukkan adalah bagaimana konteks dia pada waktu itu sebagai pendatang di New York City yang juga menjadi bagian dari uh, riset utama saya citizenship jadi kalau di isu citizenship dalam konteks imigran misalnya konteks pemahaman kita pada warga negara itu sudah, -sudah bukan lagi dia harus lahir atau mempunyai uh, legalitas tapi you fake it tell you make it gitu. Jadi udah, jadi kayak pura-pura aja sampai semua orang percaya bahwa kamu adalah warga negara Nah hal yang sama sebetulnya dalam konsep identitas itu terjadi pada gender Karena itu yang disebut performativitas itu Dan itu terkait hubungannya dengan lepos. Jadi kalau boleh sedikit memberi konteks uh, Di performativitas bahasa itu misalnya saya dan teman-teman saya pikir cukup tahu dengan background ini J.L. Austin bilang kalau saya dan kita uh, ijab lalu kemudian ada orang yang menanyakan apakah Brigita Isabella bersedia menjadi istri dari Jendera saudara pokok? Ya, saya bersedia. Kalimat saya bersedia itu disebut kalimat formatif karena membawa konsekuensi berhormatif. Ya. Dalam konteks J.L. Austin itu, berarti harus ada otoritas bahwa yang menjawab harus Brigita Isabella, yang bertanya harus orang yang memberi pertanyaan, dan ditanyakan pada hubungannya dengan saya. Nah, itu yang disebut Kalimat performatif yang beseng Ada satu orang Prancis yang tidak setuju dengan itu Tidak, tanpa punya konteks otoritas itu pun dia bisa performatif Artinya misalnya Verdi datang, tidak saya juga bersedia Atau mungkin Fred datang, tidak saya juga bersedia Jadi tanpa konteks itu pun dia performatif Nah konteks role play orang yang tidak punya otoritas untuk memainkan itu Itu yang juga performatif. Itulah yang diambil Butler untuk teori gender dan jadi artinya untuk menjadi perempuan kamu tidak harus bervagina Berpura-pura menjadi perempuan sampai kamu menjadi perempuan bisa Kalau kamu menjadi laki-laki tanpa harus berpenis Kamu bisa menjadi laki-laki, berpura-pura terus jadi laki-laki Karena pada kenyataannya ketika lahir Kemarin teman-teman yang juga studi gender Yang mengingatkan, kita lahir, dokternya menarik Terus akan baiknya, baiknya laki-lakimu Pada saat itulah kalimat laki-lakinya disebutkan Sebelum dia ditarik tidak ada konsep lain lagi dan berulang atau di USD lah. Ya. Jadi kalimat-kalimat performatif itulah role play yang kita sebutkan berulang-ulang itulah yang sebetulnya mendasari uh, konteks uh, performativitas dalam identitas. Nah itu yang kemudian saya tarik lewat lebong, karena lebong sebagaian seni dianggap sebagai epitome contoh penting dari role play yang disebut dan dadan tadi. Nah itu kenapa saya tarik dengan seni dan lepong nah ketika ditransformasi ke dalam karya verdi itu yang kemudian muncul tidak hanya dalam proses penciptaan tapi juga pada display sehingga ketika orang masuk ke ruangan itu ada transformasi ada rekonstruksi ada tafsir yang tadi kita sebutkan dalam melihat karya uh, lebongs ada role play yang juga dimainkan oleh pengunjung artinya dramaturginya spectatorship orang membayangkan justru ketika bagaimana orang itu mengalami pengunjung mengalami nah itu yang sebetulnya sedang kita tawarkan dengan lebongs dan kalau tadi ditanya soal kontribusinya, semoga itu memberi kontribusi pada wacana abstrak yang dari 2002 Mas Kos juga udah menyalakan lagi tunggunya lewat infinite illusion dan semoga menurut saya bara apinya besar dan itu yang menurut saya meramaikan dan punya kontribusi lebih luas pada praktek yang lebih luas bukan hanya melihatnya sebagai seni seperti yang dikutip di websitenya negara art is not a thing, is a way ya jadi itu yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi prima Kan bagian dari acting ya Iya. pertanyaan bukan foto. Oh itu Saya jadi bingung sekarang. Udah gombe gitu mau maju Untuk tugas mau ambil nanti gelar dikasih tampil langsung giler-giler juga. Pak kuliah 2 SKS Permativitas Gender. Ini lagi role play jadi kamu. Oh. <laughs> kamu tidak saya beri otoritas. Sudah diambil ya. Kayak <laughs> nah, ambil lagi otoritas